Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai Bagi kalian saat ini, pemimpin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan kita Ke kabar pertama bersahabat ya, kita awali dengan kabar yang sangat luar biasa Tentu bersahabatnya semangat juang kegigihan dari idola kesayangan kita membuahkan hasil yang sangat memuaskan Dengan tentunya hasil luar biasa Shooting model video klip kemarin di hari kedua sungguh membuat kita semakin bangga kepada Leslie Rizky Bilar karena hasil yang sangat memuaskan bagi kita semua. Alhamdulillah bersyukur persahabat ya merinding super duper megah mewah. Wow ini luar biasa banyak persahabat ya diiringi tentunya oleh Kak Andrianto ofisial dengan tentunya iringan piano musik. Luar biasa menambah suasana Menjadi indah Mudah-mudahan tentunya semakin Membanggakan Dan mudah-mudahan lagu single terbaru di The Lasty Banyak yang meminati Dan bisa booming Hingga trending Amin Kita lihat juga bersahabatnya ke momen berikutnya Wow ini tentunya momen spesial Yang membahagiakan kita semua Dan Kak skipilat Pilar Berterima kasih kepada Andrianto official Ini tentunya yang mengiringi musik di single terbaru dari Dalas Dikejor wow luar biasa banyak persahabat ya terlihat juga dari raut wajah kakak Rizky Bilar yang tentunya begitu bahagianya Alhamdulillah tentunya ini wajib kita dukung mudah-mudahan bisa trending nomor satu. video ini di repost kembali oleh akun sendal putih underscore Bilar perhatikan di kalimat caption yang dituliskan Si kakak kelihatan bahagia banget bisa mewujudkan mimpi istrinya. Gak heran banyak perempuan jadi jahat kalau lihat Leslar karena mungkin yang jahat itu iri dengan Dedek yang dapat suami baik. Soleh bertanggung jawab romantis menagih untung lagi belum royal dan Tajir yang iri pasti pasangannya gak pernah memperlakukan dia seperti ratu, tapi seperti babu jadi ya jahat, hatinya gak bisa lihat orang bahagia. Tentunya pasti banyak sekali orang-orang yang iri kepada Leslar, tetapi kita sebagai fans inti harus tetap menjadi garda terdepan untuk selalu mendukung yang terbaik Leslie dan Rizky pilar Wow, luar biasa banget nih Pak Sahabat ya. Mudah-mudahan, tentunya kebahagiaan selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga Persahabat ya perhatikan di unggahan berikutnya. Ini ada sebuah kabar info yang kita dapatkan pertama ya dari 3D Entertainment yang diunggah oleh akun Lesti Billar.official. Ada yang bertanya di kolom komentar, "Kapan rilisnya ini?" katanya tuh Farzhabat ya, bertanya, "Kapan rilisnya single terbaru di dari Lesti?" Dijawab langsung oleh 3D Entertainment, Insya Allah tanggal 8 Januari, Kak," katanya tuh. Wow. Dan kita lihat juga di jawaban komentar Sudah kuduga sekalian acara Welcome BBL Kayaknya bismillah sukses lagu barunya ya deh Amin Sudah diinfokan Rilis lagu single terbaru tidak Elasti itu launchingnya Insya Allah tanggal 8 Januari Persahabat ya Bertepatan dengan launching perdana BBL di Indonesia Wow Masya Allah banget ya Suatu kebahagiaan Suatu kabar baik yang kita dapatkan persahabat mudah-mudahan selalu banyak dukungan, doa support yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus, mencintai Lesti dan Rizky Bilar. Banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan dari para fans, yakni dari akun Nashwa.putri.7359 Tuh kan bener aku komen di YouTube pas kemarin ho oh, itu sekalian launchingnya BBL katanya tuh Alhamdulillah persahabat ya sekalian launching sekalian juga rilis single terbaru dari Lesti Kejora semoga sukses dengan lagu barunya dan juga persahabat ya kita makin gak sabar pingin melihat wajah imut dan ganteng BBL persahabat mudah-mudah hal tentunya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran selalu untuk acara-acara laki sayangan kita. Dan selanjutnya juga perhatikan ada sebuah kabar yang kita dapatkan dari Kak Wandahara. Ini tepat sampai tengah malam pun masih lanjut persahabatan ya, syuting di hari kedua model video klip Lesti Kejora. Semangat tim Day 2 Let's learn something new. Wow, luar biasa persahabat ya. Tentunya, ke Wanda selalu mensupport, walaupun sampai tengah malam pun dijabanin oleh Wanda Hara. Persahabat, ya, ini salah satu kebahagiaan bentuk kebanggaan untuk kita semua: luar biasa, pekerja keras banget, mudah-mudahan hasilnya bisa memu memuaskan. Tentu, ini adalah tanggung jawab kita untuk bisa trendingkan persahabat ke kabar berikutnya juga kita lihat ada sebuah unggahan spesial dari Bang Fali Akbar. Bang Fali Akbar sudah syuting eh, di ruangan di dalam rumah. Para ya kita lihat nih, ini unggahan eh, yang diposting kembali oleh akun Family sekali setelah banyak di sini tanggapan komentar yang diberikan dari Liza kendal 23 menyatakan di kolom komentar ini syuting di rumah Leslar atau di mana ya? Katanya Tuhan yang bertanya... ...ada jawaban juga dari Nisa ada Gordini... ...di kantornya mungkin... ...tuh persahabatnya ada yang bertangkapan juga di kantor Leslar ya... mudian dan saja... ...tentunya acara dan tentu... ...segala urusan dedek Lesti dan kakak Bilari Permudah... ...amin... ...dimanapun syutingnya... ...tetap kita support dan tetap kita doakan yang terbaik... Dan berikutnya juga perhatikan Ada sebuah unggang spesial yang kita dapatkan Wow, tuh persahabat yang Dari jarak kejauhan terpantau Dari Lesti Kejuara sedang syuting diiringi piano oleh Kak Triantok official Ini sih megah, mewah, dan sangat indah persahabatnya. Mudah-mudahan tentunya hasilnya bisa memuaskan Amin Dan berikutnya juga perhatikan di sini ada unggahan spesial terbaru dari l2w.id. menginfokan persahabat ya l2w bantu perbaiki masjid. Ayo sedekah perbaiki masjid sekarang. Jangan lupa sedekah untuk membantu masjid-masjid yang kurang layak agar menjadi nyaman untuk beribadah. Yuk, tentunya di awal tahun ini kita melakukan kebaikan dengan membantu dan tentunya persahabat ya. Dan kita harus bisa bersedekah nih, untuk membangun masjid-masjid yang harus dibangun mudah-mudahan tentunya sedekah kita menjadi ladang pahala dan amal ibadah kita dan tentunya kita harus menjadi orang baik dan Alhamdulillah kita bersyukur menjadi bagian dari Lesa Force dan Alhamdulillah fanbase-fanbase-nya sangat luar biasa membanggakan dan mudah-mudahan persahabannya kita juga mendapatkan cidukan vitamin manja dan kabar bahagia selanjutnya